gudul-gudul pacung-cung, gembelengan nungi-nungi wakul-kul kelelengan wakul mlempang segane di sak latar sedap lagu. <tos> dia buat lagu sunang lonceng buat lir-kilir lir-kilir lir-kilir tandure usumilir utak ijo royo-royo Tak sengguh teman-teman hanya Tak sengguh oh, teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak munji, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala marah bahaya, malapetaka, bencana, dan bala, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, kali ini guys, ada sebuah requestan khusus khusus daripada teman-teman sekalian di Instagram, yaitu: "Kenapa saya suka budaya orang Jawa, Ustadz Badlishah al Udin Nih guys, ya, Masya Allah, kenapa ya? Apakah ini Ustadz-Ustadz Malaysia lo Suka dengan budaya orang Jawa Nah jom Saya sudah penasaran guys Apa yang akan disampaikan Apa yang akan dibahas oleh Ustadz Badrissah Lautin ini nih. Jom kita mulai videonya Let's go Oke okay, dari kita sekiranya Ustadz Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe sekalian rumah Ada dua kelompok Kelompok Gusti Dengan kelompok Kaulo kalau Gusti ni dalam keraton Tuan, bangsawan Kalau Ka'ullah ni luar keraton Ka'ullah ni zaman sebelum Islam Dia tidak ada hak milik Rumahnya milik keraton Anaknya milik keraton Anytime boleh diambil atau dikorbankan Lalu datang sunan yang 9 ini Dia ubah struktur masyarakat Jangan kita berpecah belah Kita bersatu Dia panggil Dia, dia yang memperkenalkan istilah Masyarakat ah, tuan Masyarakat bukan dicipta oleh orang Melayu Itu Wali Selama cipta wow. Sudah Kali Jokho Masyarakat ini daripada bahasa Arab Musyarakat Kita bekerja bersama-sama Jadi dia nak didik masyarakat Supaya kerja jangan berpecah belak Tapi maaf tuan-tuan Bukan senang untuk nak mahu Islam kan orang jauh, khususnya daripada segi nak menurunkan diri mereka tu ke bawah, bayang maaf tuan-tuan di sini kalau yang masih boleh berbahasa jauh saya ada buat research juga dah ada satu kajian akademik pernah dibuat di kampung tuan-tuan beberapa orang di sini, berapa persen yang masih boleh cakap jauh, itu dah berapa persen saja, berapa... itu ada data dikeluarkan, berapa persen yang masih boleh, orang-orang yang masih boleh orang-orang yang masih boleh yang benda-benda semua kan eh? naja, naja. Jangan cakap Arab semua jauh Arab Jawa dah habis Tak ada lagi Kalau kita tengok Jawa Bahasa dia Dalam bahasa Jawa Tidak ada perkataan kalah Jawa hanya ada perkataan Menang Mati Dia takkan kalah Macam mana tuan-tuan Sunan Kali Congkong Nak mendidik masyarakat Yang tak nak kalah dia nak lupa je Menang, mati Kalau dia pergi berlawan Sama dia menang Ataupun mati Seri, laki tak adanya Seri tak ada Jadi sunan kali cokok Ajar Jangan kita Kita bukan kalah Kita ngalah Ngalah itu Daripada wali seorang Ngalah Kenapa ngalah? ngalah itu kan Kalau masa jauh menuju ngalas pergi ke hutan Ngawan pergi ke atas kalau ngalah menuju gusti Allah. Kita ngalah bukan kalah. Ah dia boleh tipu itu. Boleh tipu. Memang payah cerita dulu kalau kelompok gusti digelarkan dirinya ulut Kalau orang biasa kulo ataupun kakulo. Memang dulu gitulah. Sebab itu bahasa kita ni semua bahasa menunjukkan kita hamba. Contoh kita gelar diri kita saya. Saya tu kan sehaya. Sebab itu orang kakuh mana pernah cuba saya, kawan. Hamba, ambo, hamba. hamba. hamba. Ha. Dia takkan kata saya, saya tu hamba. Hamba sehaya. Oh Kalau ambo, ambo Allah. Itu panjanglah sejarahnya. Kau tanya, kat aku pula orang tua pula lah. Dia cakap, ya lah saya tu, okey. Dia cerita dulu. Jadi wali shumar diubah. Daripada ulun. Sama ada panggil tingsun. Aku, Ulun ataupun Ulin Jadi Inksun tu orang pernah dengar kan? Inksun, tapi saya ingat orang jauh dah kurang lah Gunakan inksun ni dah tak ada lah Okay, bagi yang non Jawa Pernah dengar perkataan inksun? Tak pernah dengar? Kalau ni hati inksun Mata kaji Sembarni Itu pernah dengar kan? Mata inksun Tapi, ini saya nak share Buat perafi dia tak boleh, dia mesti nak Syaroh yang dirahmi buat uh, a itu Mia enson mata kaji semar ing itu itu asalnya ajian enson amatak ajiku itu kan kalau orang kampung kita ada uh, bacaan untuk mengamalkan jurus ni ilmu warisan leluhur dari to dari moyang leluhur dia kan. asalnya Mia enson mata kaji semar ing isik sahaja aku amalkan jurusku semar yang boleh menidurkan ni kategori dalam ajin semar dia sejenis mantra pelek kalau orang Melayu kita pake ilmu pengasih lah kalau kita sekarang dia kalau jenis ajin semar masam dia boleh menyebabkan senyum macam-macam tapi piramli ni dia ceketik di, dia takut peminat dia kalau hafal nanti semua pandai jampi semua <laughs> jadi dia cek sikit tak dia kalau betul-betul diamalkan, tuan-tuan nak kebal pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Niyah Inksun. Amatik haji taming wajah tuan. Biku musik kuning sepilang sediur. Kedilang otot ku kawat. Kudasi belu. Kumbusik. Kudik. Kutumaga. Daging ku wajah. Kakak rekat. Keparokot. Kena belang wajah. Inteng makar-ekar. Amalkan, itu boleh jadi kebal tu. Betul. Tapi piramdi dia tukar. Dia tukar. Lepas tu, Niyah Inksun. Mata gaji. Semar ing isim. Dia tukar niat insun mata kaji semarengi sing kan jadi lain maknanya niat insun niat aku mata kaji pergi mengendam semarengi sing orang berak jadi <laughs> jadi tukar pula sudah pun jawab rampungi uh, rampungi sing semati lem lepas berak tidur <laughs> Yang masa kasih babak untuk mantra. Isu Ngin Sik, Semar Ngin Sik, Isu Ngin nah, Itu kalau cakap tuan-tuan tak makan Ini kebijaksanaan piromli lah. Baik tu maaf Orang teknik moyang kita orang jauh sebelum Islam Dia terkenal dengan konsep adhigam, adhigum, adhiguno Ini payah nak diubah tuan-tuan Nak memerlukan satu teknik dakwah yang begitu kuat sekali Kalau dalam serat ulang reh Karya Sri Sunan Papua Buwono pada pukul rambut baik 4 sampai 10 adigal, adigum, adiguno anak jarum wajib adigal kuat kalau asyik demamnya berhenti je lah jadi jarum dia mesti kuat dia mesti adigum memiliki kekuasaan dia mesti adiguno ada satu catatan sejarah rasmi Antonio Pigavetta ini seorang pelayar Itali dia pernah belayar banyak negeri-negeri di Nusantara. Maaf, ni bukan resis dan apa tidak. Ini catatan sejarah. Dia mengatakan, saya dah belayar sekeliling dunia. Bangsa paling sombong, kata dia, Jawa. Itu catatan rasmi dia. Apa sebab, kata dia orang Jawa, kalau ada bangsa lain jalan di tempat lebih tinggi daripada dia, dia akan suruh untuk turun. Pantang dia. Jangan ada orang lebih tinggi daripada dia terutama yang orang itu bukan bangsa jauh Melayu ke Bogis ke Banjar ke jangan lebih tinggi ke ni ni belum Islam ni bayangkan kalau orang macam dia pergi ke RCC macam mana nak berjalan? di okay. situ, di India tu, di Bangladesh tu mati dia macam lah. dia pantang dia banyak lagi lah, dia cintakan kecik hati buat tuan memang satu-satu memang Joko betul, zaman itu dia ada, tuan-tuan rujuk dalam Google bapa, Pika Feta's account of Magellan's voyage dia yang pencatat untuk Magellan. Baik itu Sunan dari Joko pikir macam mana aku nak masukkan elemen Islam ke dalam satu bangsa yang memang tak nak campur dengan orang tak nak orang lebih tinggi daripada diri macam mana nak masukkan iman akidah jadi antara diperkenalkan menerusi makanan nah, ini saya ingat ramai yang dapat orang share-share tentang asal-usul ketupat dan baga-baga lagi -baga itu titik permulaan dia sekarang ketupat itu diperkenalkan oleh Sunan Kali Jogor asalnya kiblat Bapak 5 Macir 4 arah mata angin 1 pusat menuju Gusti Allah itu kan ada fahsafah dia kemudian dia bila nak dimasak mesti dikebus uh, daunnya itu dianyam eh, dan macam-macam lagi lah ini kebijaksanaan Sunan Kalijogo. yang kedua kebijaksanaan wali songo-wali songo dulu adalah mereka ini berjaya mengekalkan orang-orang uh, Jawa ketika itu walaupun mereka ini Islam tapi mereka tidak meninggalkan budaya. Asimilasi budaya dengan syarak. Dia kalau kita kaji secara sebenarnya bangsa kita bukanlah Hindu ataupun Buddha. Itu tidak. Kita ni Hindu dan Buddha ni biasanya dipeluk oleh Gusti dan juga Kraton saja. Kita pun bukan 100% itu macam Hindu. Dia ada campur-campur lah mazhabnya pilih-pilih sedikit. Majoriti orang kampung orang jauh dulu agamunya tu agama kapitaya. kapitayan. Kapitayan ini dia memuji satu Tuhan namanya Sang Yang Toyo. Toyo itu maknanya kosong, hampa, sumbong. Maknanya Tuhan orang-orang jauh dulu tak dapat dibayangkan, tak dapat dibayangkan. Dia punya doktrin aqidah orang jauh dulu dia panggil tang Kenogino yang apa? Tuhannya itu enggak mungkin diperkirakan. Oh, tak boleh. Sembah yang, Sembah siapa? yang, yang itu siapa? Sang iang. Ketika Kali Jogoh kata, dia bincang dalam suara Wali Somo, saya kekalkan ini sembah iang. Orang semua bantai dia. Lagi mau syirik ini. Sembah yang Sembah ini solat aja tak boleh katanya. Dia pun terangkan tentang kenokyoy ke no, hompo itu hanya gini gini gini kan tak kelihatan. Sebab itu memang orang-orang tak -orang kita dulu dia sang yang toyo ini dia menyembuh dalam sifat ketuhanan yang disebut tu ataupun tu. Maknanya benda yang baik. Pada tingkatan tu benda itu akan bawa kebaikan atau keburukan. Benda kuasa yang baik dipanggil Tuhan. Tapi kalau jahat, hantu. Itu yang paling. Sebab itu tidak ada istilah hantu. Yang baik, itu hanyalah Tuhan yang jahat. Ha, bagi dia lah zaman itu. Kalau kita belajar doktrin dia. Jadi asas ini, Sunan Kerajaan Johor ini bijak, dia masukkan dari segi syahraf, solat kita kekal. Dan orang kapitalian dulu, dia memang... Salat Al-Semayah dia buat di satu tempat namanya Sanggar Sanggar, Sanggar itu tak terbahagia pun Sampai sekarang orang Melayu guna kata Sanggar itu Bahkan kalau di Kelantan, tempat Semayah dia panggil Langgar Dipaham, dikedam Apa istimewanya Langgar menjadi kampung? Adakah kaitan dengan Sanggar? Allah ma'ala Ini banyak rahsia belum dapat lagi Termasuk puasa Puasa Puasa itu bukan bahasa kita, bahasa Melayu, tidak. Itu bahasa kapitaya, upawasa, ataupun puasa posajinok itu. Kemudian dia puasa sebulan tujuh hari. Okey, audionya agak jelek. Jadi, Sunan Kali Johor fikir, ini boleh ambil peluang. Puasa je lah, Sinit Kameh, Sinit Itu menyebabkan orang jawa, dia boleh terima dakwah daripada wabiz Allah. Lepas tu saya sanggupkan kalah Jadi diri muslim Jangan diarabkan semua Arab kekal Arab Yang hidung mancung silakan Ini hidung semua kita Arab. Jadi je jauh Yang ketiga Wali Songoh ni Dia dakwah dengan budaya Ini adik-adik kena ingat Saya kalau budaya jauh Saya suka Dulu masa musim-musim Para penjama boleh penjama di Johor sekarang Tak kan? boleh lagi Sekarang Johor dia ya, Untuk Uh, Ustaz Pasar Tizam Pempatan Dua orang boleh masuk Sejati kita akan Berlaluan daripada Asyid Shah uh, Dia Kalau saya ceramah di Johor Maulib 4 bulan, syokah Dua orang kan banyak Parik-parik, ah macam gila Syok betul Kalau maulib tuan-tuan makan Tak main makan biryani Nasi aram, nasi ambal Engkong hari masyid kita malam ni kalau masjid berian ni tak raya semula lah buat masyid orang-orang masyid ambeng engkong ungkep potok-potok baru syo eh ni contoh saja tak payah siang riba lah kita dah ah sudahlah kita nak tumpah masyid lain tak ni contoh saja, contoh sahaja, contoh, sahaja. Buat saya pernah aku ada satu syarat maulid di pertempat Bahawa macam uh, dia ada persembahan nasyik Biasa kan orang Jangan ya, tak na. Semua haram semua kan Dia tak Lir ilir Lir ilir Tandu reho sumi lir yo ro yo Ini bago real Tak <tuh> lupa jadi diri Dan ini yang dikekalkan oleh wali somo dakwah menerusi budaya dia cipta banyak tembang-tembang, tembang jawa tembang mojopat, tembang tengahan dia cipta semua tahun 1400, sunan Kalijogo. dia cipta gundul-gundul pacul, mungkin orang lama, apa lagu ni yang bahawa hari tak tahu lagi kundul kundul pak cung gembelengan -cun, nungi nungi wakul kul kelelengan wakul lempang segane di sak latar sedap lagu. <tik> <tik> <tik> Dibuat buat lagu Sunan lojong buat liat. lir hilir lir hilir lir hilir tandure wosu milir ijo Tak sengguh Terman Ternyata Tak sengguh Terman Ternyata Apa maknanya Ini ha, Ini saya akan Terangkan kemudian Kerana kita nak Pergi laluan Kepada azan isyak dulu Cepat okay. pilihan Bistir Jadi Teng -teng -teng -teng -teng. Jangan ke mana-mana Kita kembali Selepas ini <laughs> Allahumma salli ala Alasdana Muhammad Dan selesai guys Ya itulah tadi ya, Kenapa Ustaz Badlis Syah Alauddin Suka Budaya orang Jawa Ya kan Allahu akbar. Memang betul ya, perjuangan daripada wali songo yang ada di Indonesia ini untuk istilahnya mengislamkan orang-orang Jawa dahulu itu memang penuh dengan tantangan dan lika-liku. Tapi alhamdulillah, berkat perjuangan mereka semua ya kepada wali, Allah, wali songo semuanya juga, maka allahu akbar Jawa sekarang hampir ya, semuanya beragama Islam ya. Dan tidak meninggalkan budayanya Allahu Akbar ya Masih tetap melakukan istilahnya budaya-budaya yang ada Tapi berisikan dengan ajaran-ajaran agama Islam Ataupun bernilaikan nilai Islami Seperti itu guys Masya Allah Dan dimanapun mereka orang-orang Jawa Istilahnya pasti tetap ingat Ya kan? Dengan budaya mereka, ya, seperti kata Ustadz Fadli Shah tadi, Maulid, dan lain sebagainya, itu ketika ada orang Jawa, pasti "ler-iler, ler-iler". Sholallahu salamullah ala paher rasulillah sholallahu salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah dibawa ke mana-mana guys karena kenapa karena bangga dan kita juga sebagai orang Jawa itu pasti senang apabila istilahnya uh, menyanyikan ataupun membaca selawat dengan langgam-langgam Jawa Allahu akbar. Jadi, lagu-lagu yang ada istilahnya orang-orang Jawa pasti tahu lah, kan? Allahu. Apalagi, "lir ilir" ini bisa dikatakan senusantara pasti tahu lah. Lagu "lir ilir" ini, kan? Karena masya Allah, saya kagum dengan Ustadz Badli ini. Kenapa? Karena beliau ini kan orang Malaysia, gitu Memang mungkin ada keturunan Jawa ya, kalau tidak silap. Tapi orang Malaysia yang maksudnya kagum dan suka kepada budaya Jawa dan juga mempelajari, guys, bagaimana Jawa itu, bagaimana perkembangan dakwah Wali Songo yang ada di Jawa juga.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 Tazkira Ustadz linknya ada di deskripsi Buat teman-teman semua yang baru Jangan lupa subscribe juga channel ya guys ya Supaya lebih berkembang lagi Dan tonton terus video ini ya kan Tonton video-video saya yang lama juga guys Agar supaya kita bernostalgia Ataupun mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita lewatkan Oke itu saja Terima kasih apabila ada salah kata mau dimaafkan Saya Pemben Oududiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh